Terna di masa kini sudah menjelma di kalangan masyarakat. Baru-baru ini sebuah video lama, yakni enam tahun lalu, kembali viral. Seekor serangga asik mendengarkan lagu metal sampai kepala dan antenanya pun ikut goyang. Beberapa remaja di Hungaria memainkan musik metal pada kumbang kecil yang lewat Kumbang itu pun berhenti mendengarkan dan mulai menggoyangkan kepala dan antena sesuai dengan irama musik Kocak ya, ternyata hewan seperti serangga aja bisa joget pas denger musik Kalau kamu suka musik apa sobat?